Aneh ini sebagai pihak yang dijual ini Tiap pelapor Pelapor nih Aneh Bukan nih yang orang melakukan pidana bilang. Kecewa Kenapa Orang tua Aneh itu hampir satu abad Melaporan penyeobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya Kenapa dimintain biaya penyidikan Coba Mintanya sama si Madi nih, Oknum penyidik Polda minta sama Madi Bukan sama orang tua Aneh yang satu abad dan minta hadiah. Dan kekecewaan ini kenapa? Karena aneh sendiri polisi dimintain biaya penyidikan sama hadiah. Coba bayangkan. Berapa bang uh, nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta. Dan hadiah anak 1000 meter juga. Nah kawan, uh, tadi sudah dengar ya informasi ini dari uh, Birka Madi ya, Birka Madi itu viral videonya Terkait masalah uh, Lahan ya, laporan lahan di Serobot Nah coba saya perjelas Perjelas beritanya kawan ya Dari Demokrasi News yaitu anggota Propos Polsek Jatinegara ya Jadi grup Kamadi ini adalah anggota Propos Polsek Jatinegara Grup Kamadi mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan terkait praktik penghutan uang policin di Polda Metro Jaya Sebagai anggota Polri dia ternyata turut menjadi dugaan korban pemerasan oknum penyidik di Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya Bukamahdi mengaku dimintai uang pelicin 100 juta rupiah Dan juga diminta hadiah tanah 1000 meter persegi oleh penyidik Polda Metro Jaya Aneh ini sebagai pihak yang dijolimi Pelapor bukan orang yang melakukan pidana Kecewa karena orang tua aneh itu hampir satu abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa diminta biaya penyidikan coba? Oknum penyidik Polda Metro mintanya sama Madi ini saya. Saya bukan ya, bukan koran tua aneh dan minta dia, ucap Madi dalam video yang diunggah akun Instagram @undercover.id pada Kamis 2 Februari 2023. Nah, Madi kecewa Merasa kecewa karena dirinya juga seorang polisi Tetapi tetap dimintai uang policing oleh penyidik polisi Dan kekecewaan ini kenapa? Karena anda sendiri polisi dimintai biaya penyidikan Kata Madi Saat ditanya berapa nominal yang diminta Madi mengatakan bahwa penyidik meminta uang 100 juta rupiah Dan hadiah tanah 1000 meter persegi Oknum penyelidik itu minta langsung ke saya. Sesama anggota polisi, dia berucap minta uang 100 juta, saya kecewa, tegasnya lagi. Ya, Madi menuturkan peristiwa yang membuatnya kecewa itu terjadi pada tahun 2011. Madi adalah anggota polisi, namun diperlakukan demikian oleh sesama kors baju coklat. Uberti sudah lama ini 2011, ya. Namun hingga saat ini pihaknya Marsatus terus dipermainkan oleh sesama anggota kepolisian untuk proses penyidikan sebidang tanah. Memang saya tidak pegang orang bukti, karena saat saya melapor tidak boleh membawa alat komunikasi. Waktu itu saya diminta datang ke Polda Metro untuk membicarakan kelanjutan laporan penyerobotan lahan, ucap dia. Mari diketahui ingin mengembalikan hak tanah orang tuanya di girik nomor C815 dan C191 dengan total seluas kurang lebih 600 meter persegi yang terletak di jalan Bulak tinggi raya Kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati. Menurutnya girik di nomor C815 seluas 2.954 meter telah diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan Premier Estate 2 Sementara girik C-191 seluas 3.600 meter diduga telah diserobot oleh Oknum Makelar Tanah. Penyerobotan tanah ini terjadi saat saya belum menjadi anggota polisi. Tapi ternyata makin menjadi setelah saya masuk ke Satuan Bayangkara dan ditugaskan di Kalimantan Barat. Meski sadar akan konsensi yang akan diterimanya setelah aksi buka mulut itu, Mahdi mengaku tak gentar mencari keadilan bagi orang tuanya yang sudah ia perjuangkan selama 10 tahun belakangan. Video pengakuan Mahdi pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Berkal satu profesi aja digituin juga, kebayangkan gimana jadinya masyarakat biasa bisa berkali-kali lebih parah, kata akun MMFC 1203 Bentar lagi juga minta maaf Karena dapat tekanan dari atas Sudah biasa Tambah akun admit HATUL C3 Sesama anggota saja Dia minta 100 juta Pahami kalimat ini Sebagaimana bukan sanak saudara Ujar at underscore Jundi Nah oke okay, kawan Nah, ini saya sedikit saja berbicara terkait permasalahan oleh Pak Madiah, Bripka Madi. Ya, seharusnya seperti ini nih, ya saling bantulah. Ya saling membantu, apalagi sesama anggota. Ya. Dibereskan. Kalau belum apa-apa dimintai 100 juta, minta 1.000 hektar, mulai 1.000 emeter persegi padahal anggota sendiri ya kan sesama anggota nah makanya netizen di sini banyaklah kali ya no, spekulasi spekulasi spekulasi liar yang kayak tadi yang saya bacakan tadi bahwa sesama oh, coklat aja seperti itu bagaimana yang bukan nah ini memang dilema ya mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan di internal karena ini kan masalah harta orang tuanya nah, harta orang tuanya oh, yang belum selesai-selesai katanya sudah sampai 10 tahun ya kan harusnya ini bisa diselesaikan tapi lihat dulu siapa yang menduduki lahan itu sekarang itu juga jadi masalah takutnya lahan itu diduduki oleh kapitalis rakus kapitalis rakus yang yang sudah bermain Nah ini kawan yang jelas saya hanya bisa berdoa semoga tanah eh, orang tua dirukah Madi ya Pak Madi bisa segera kembali ke tangannya Nah itu kawan dan kepada sahabat kura Indonesia kita cukup eh, memonitor dan kita lihat coba perkembangannya seperti apa Baikkan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati